Ni? Serius nak bawa pencahaya? Tangga ada di. Tangga ada kan? Tangga Tapi Untuk kita lah Aku rasa ni tak cukup adventure lah Man Kan? Hmm, kalau aku lagi... burung best Okay Aku Lepas satu kaki. Bangir. Bangir kan satu kaki. Tadi tak masuk juga. Boleh. Ko seluar aku, aku tak nampak. Oi habis ah. Atas tak ada apa dah. Apa nak diterang dalam? Beranda. Busah. tu mana? Ha? Megeri hari hmm. pas. Depan tu. Ha? Hmm. Mana? Ini semua kayu kan? Lepas sudah di... Dah di rembat je? Ya? Dah hancur? Oh iya. sini, sini nah, kalau ni. Utar ni nak kan, ni kau. rumah kan. Biarkan nilah bagi tahu bagi tahu Iza. Dah naik. Itu. dah Nabi timpel-timpel eh sini. Okay. Ini tu. So, Kau orang ada pengenalan asrama tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ya. Sahabat saya dari, dari kita dah rancang ni berapa, berapa lama eh? Dari 199. Ha, dari 199. So sekarang ada rezeki kita berjumpa alhamdulillah. Alhamdulillah. aku. Cool. So sekarang kita berada dekat rumah terbengkalai eh. rumah terbengkalai. Rumah terbiar ni. Eh, rumah terbiar. Agaknya berapa Boleh saya pergi jalan putus sebab labu Boleh boleh boleh Ok bang, ya. setiap 5 minit uh, Tanya update Ok ok ok Saya tak jawab dalam 5 minit Bagi saya 5 minit lagi okay. Kalau saya tak jawab lagi Datang ya Ok maksud saya datang Terima kasih uh, Datang dua orang, lagi sorang, bisa okay. Okay. Kan ada seorang jaga sidik eh. Oke. Oke. Dah lama. Sekutukan nak lagi best duduk pokok lapo. Hmm. Laku, kuk besar, dua bes, dua istri, kan? Pokok lapo, pokok besar tu dia best duduk situ kan. Pokok lapo tu ada yang jahat pun. Sikit. <coughs> God. Tengah promote tu ah. <laughs> Bundle Okay ni oh, Ini tahu kan apa dia Ini Benda yang So Try lah tanya Apa-apa dekat Saya rasa tak ada apa kot Tak ada apa-apa kot kat sini eh ya, Saya dah tanya tadi banyak benda Tapi orang tak Reply langsung So Just... Try awak pula Ha eh? Try awak pula Mana tahu dia ada Ikatan cinta kat situ <laughs> Okay eh Okay Ha. Yeah. <laughs> Okey. Hello, hello. Dia okay, jumpa sana eh. Okey guys, sekarang aku dapat um dia kata untuk test uh, something like Energy yang kuat. And then I got the word for Petaki. Ah, with me. And... Uh, wait. Hello? How are you? Okay guys tadi aku ada dengar something like Benda jatuh tau Aku tak sure benda tu apa kan Kalau nak kata bayang-bayang tu Kita nampak tu alah itu normal Tapi tak ada apa lah So yang aku boleh bilang kat sini tak ada apa lah Aku lalu beremang tau Udah ramuk beremang. Tak ada aku Lalu, kat dalam tak ada apa aku lah Bagi yang aku boleh ke Ah, okey, okey, okey. Okey. Hmm. Okey, so guys. Aku akan tinggalkan aku punya kat sini. Dan aku akan pergi jalan ke belakang. Um, aku bawa benda lah ni dengan aku. Dan aku bawa... ...woki-toki. Oh, okey, okay. Bismillahirrahman. Hello. Tak ada bari sub-nya sub kat dalam Di luar Ok guys Ni dia punya Wait. Sekarang dah lima minit uh... Uh, Dah lima minit nak stay ke nak continue lagi lima minit Tuan-tuan macam Nak tambah ke? Nak balik? Dia tak ada apa-apa dalam. Aku try pergi kat belakang lah. Nanti lagi lima minit lah. Saya datang Saya datang. Tak ah ya? uh, Bagi lima minit. aku dah decide untuk tambah lagi about 5 minutes and then aku nak try uh, walk around naik belakang ni tapi belakang ni like macam okay. yes, pokok kelapa then like pokok curam, pokok condong But, dia punya benda lah tu still There's no something like big or Like a Energy yang kuat lah Aku letakkan aku punya ni Ring light kat situ Kat sini ada bilik lah, abandon dia bilik Bilik ada tutup kat sini Tapi kalau korang masuk dia lepas boleh? Tadi yang abang kat luar tu bilang, kat atas pokok kelapa ni, like ada something tau. Aku try slow-slow. Maybe, uh, editing proses nanti kita boleh nampak something lah yang kita, maybe kita tak inginkan ke apa. Aku, bukan nak pun jumpa benda lah sebenarnya. Okay guys, sekarang aku seorang slow. Um... Ini lampu dia Membias lah okay, Sekarang aku kat dalam Gelap gelita Memang aku suluh Direct dekat aku je uh, Aku ke suruh ke depan lah Aku akan setkan lagi Another 5 minutes Okay 5 minutes Kalau <laughs> kau akan gini atas, kalau kau akan gini atas, salah salah. Kau tak kau punya tripod dengan tu best tu. And this is the um ground floor bathroom. Siaskan siap deh. Ah, dulu maybe kita ada ada lantai di sini ada floor but there's no floor right now rasa guys kan si tak ada floor dah prosesnya cun-cun dia punya floor dia punya lantai nama sini atas now, i don't even i i i can't even see anything here but i feel like dekat beside dekat rumah ni around here lah in this area i can feel like something that ada satu energi yang lain lah ada aura ada aura but dekat dia punya detector um scanner ni tak ada level apa-apa Dekat atas ni Aku yakin ada something Aku yakin ada something <coughs> Aku kan tak berani lah. Ni aku kat pokok kelapa Jadi jangan ke belakang ada belakang Aku rasanya dulu um, Bahagian belakang Like ada Sebab ada marble di sini, ada mozik Mozik yang kecil-kecil tu -kecil Okey. Terang tak ada apa. Okey, 1 2 3 4 Tak ada apa-apa. Kan? Alhamdulillah. Hello. Okey. Ya, alhamdulillah tak ada apa. -apa. Itu sinilah. Itu kita dekat sini. Terima kasih.